Teman-teman, hari ini kita mau bikin baju caranya kayak gini nih bentar teman-teman tuh Bajunya caranya kayak gini ya kan teman-teman? Nah, terus Saya harus Pues Ya. kan tapi kayak gini iya, tapi kan kayak gini gua, ya. mama, gua, mama, jawab, si. iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Moms, setan kalau orang kecil gak boleh, itu gak boleh. Tapi tahu apa ya. Nanti teman ada di mana teman Ada di rumah masing-masing teman-teman. Ya, Ya, betul. Ini apa ini? Celana Celana Terus Itu Jadi, apa ini? Ini celana juga Terus buat apa itu? Pak Celana Papa Papa kan juga pakai Klo hmm. Ini orang-orang Tak unduk. itu jadi apa kayak gitu I hate it.